ada ungan spesial persahabat yang kita tentunya dapatkan dari Indosiar Disimak di akun Instagram Indosiar Ini mengunggah sebuah postingan foto wanita cantik Ada Maeso Ima, persahabat ada Mami Siwi, Ada Bunda Lesti pastinya persahabat ya Yang selalu membuat kita bangga Dan tepatnya hari ini adalah hari Perempuan Internasional Untuk seluruh perempuan yang hebat Wow, Masya Allah banget ya Dan disimak di sebuah kalimat Perempuan-perempuan hebat versi Indosiar Indola kita, Bunda Lesti, masuk bersabat ya Di salah satu perempuan-perempuan hebat versi Indosiar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Selamat Hari Perempuan Internasional Untuk seluruh perempuan yang hebat dan luar biasa di luar sana Nah ini dia Perempuan-perempuan hebat versi Indonesia Wow sebutkan juga dong Perempuan hebat versi kalian Tulis di kolom komentar ya Tuh hebat ya Masya Allah banget dan tentu Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Leslar Salah satunya dari akun ulina.rs Mengatakan Semua perempuan di dunia hebat Dan tangguh Selamat hari perempuan buat semuanya, terutama kepada kesayangan kami, warga Konoha, Lesti Kejora. Wow, Masya Allah bangga, persahabat ya. Idola kesayangan kita selalu menjadi kebanggaan. Memang Lesti adalah salah satu wanita hebat, wanita kuat, wanita tangguh. Masya Allah mudah-mudahan semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Berikutnya, persahabat ada unggah spesial juga yang kita dapatkan dari akun Rita Raja Guguh. Perhatikan, wow, <tangan> 4 jam yang lalu. Ini mengunggah foto momen foto shoot dari Baby L, persahabat ya. Dan di slide kedua ada foto yang sangat luar biasa momen foto shoot Baby L bersama Baby Gozel Waduh, masya Allah banget ya, Prince dan Princess, masya Allah mudah-mudahan sehat silaturahmi tetap terjaga sampai kapanpun untuk Ali sakit margin dan leslar pastinya diposan ini pun kita Sal dengan kalimat caption yang dituliskan Princess di mana yang aku cari pemilik sepatu kaca ini Oh ternyata aku temukan dari sesi foto baby Leslar dan guzel kesayangan Lesti Kejora Rizky Bilar Ali Syaki Wow Masya Allah banget ya? Memang luar biasa nih BBL Kalau untuk foto Pasti gayanya selalu membuat kita bahagia Di postingan ini pun tentunya banyak sekali Komentar yang diberikan oleh para sahabat Ya ini dari akun Instagram Marcona Kyut mengatakan Bisa-bisanya walaupun tidur Sepatu kacanya tetap dipegang Wow <laughs> Masya Allah banget ya Idola kesayangan BBL mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu bahagia pastinya Amin Dan persahabat kita lihat juga Ke kabar berikutnya ada info bahagia sekaligus info penting banget nih ya Untuk warga Konoha semuanya Jangan sampai lupa dicatat Hari dan tanggal Serta jamnya Tepatnya hari Selasa, tanggal 15 Maret, jam 19.00 WIB akan hadir Persahabat acara Sofi bersahabat ya, tentu akan dihadirkan Bintang tamu yang sangat luar biasa, pasangan Lesti dan Bilar ini akan hadir di acara tersebut Ini live-nya untuk TV Nasional 3 persahabatnya ya, ada RCTI, SCTV, Indosiar itu akan disiarkan langsung Masya Allah dimeriahkan Tentu pastinya ada kesayangan kita Jangan sampai lupa Untuk selalu menyaksikan Idola kesayangan kita di acara manapun Info ini juga kita dapatkan Dari akun sendal putih Ada kalimat info yang Yang dituliskan Yuhu, siap siap nyalain TV-nya ya, tanggal 15 Maret hari Selasa jam 1900 waktu Indonesia Barat, ada Leslar di Sofi. Tuh, sahabat ya, doakan yang terbaik mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan penampilan yang luar biasa. Untuk kita harus selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Bapak Bilar. Berikutnya para sahabat kita lihat juga Duangan spesial yang kita dapatkan dari L2W Wow Masya banget ya para sahabat Program kembali akan disuguhkan Kejutan akan diberikan Oleh L2W Alhamdulillah para sahabat ya Sebentar lagi kita akan Tentunya kedatangan tamu yang agung, tamu yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim, tentu bulan suci ramadhan. Masya Allah banget ya, dan disimak dan kalimat ketsen yang dituliskan di postingan ini. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ramadhan akan segera hadir. Tahun lalu banyak sekali program donasi ramadhan yang sudah berjalan. Harapannya tahun ini agar bisa mengulang donasi Ramadan tahun lalu. Mari bersama berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi bulan Ramadan. Nantikan program terbaru kami dan selalu dukung program-program donasi Let Lord Low wah World. Wa'ala masyallah pengingatnya. Apapun itu, mengenai kebaikan kita selalu support yang terbaik. Mudah-mudahan kita juga selalu berikan kesehatan, kebahagiaan. Amin ya robbal alamin.